Perhatikan yang di video ini, dan tentunya sama dengan deskripsi pembelian mobil cash Tata Anma sebut Rizky Bilar sebagai customer VVIV di Prestige Motor Cars. Persahabat, ya, disimak baik-baik ya, mobilnya ini ternyata kontan, bukan kredit. Persahabat, dengerin ya, para netizen wartawan. Hotshot Indigo, Bedskis Indosiar nih, cewek juga pansos berubah-ubah jawaban parah, kata yang bersahabat ya. Pembelian mobil cash, tataan mas sebut Rizky Bilar sebagai customer PVIV di Prestige Motor Cars. Jadi jangan sampai tentunya salah persepsi lagi, persahabat ya. Bayang yang bilang bahwa Rizky Bilar tentunya belinya kredit lah, apalah. Tentunya sudah dipastikan Rizky Bilar membeli mobil itu secara cash dan kontan. Berikutnya disimak juga di unggahan ig Kak Lensa Duni Setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video Abang El Aduh Masya Allah banget ya Sudah kangen banget nih sama Abang Fatih Yang lucu dan sangat mengembaskan Kak Lensa Duni aja bersahabat ya Kangen pengen ngedit dirimu baby boss Katanya tuh Masya Allah Saking rindunya bersahabat ya. Warga Konoha pun pasti dibikin kangen banget sama Abang El Yang selalu bikin kita semangat dan bahagia Postingan Kak Lensa Duni pun Diunggah kembali oleh akun Basic Persibet ya Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Anies underscore FZN mengatakan Duh naga bisa dikata tiap hari cuma nyari video-video abang Tiap hari anakku yang sudah kuliah nanyain ada video abang terbaru bun Katanya tuh ya masya Allah Kangen banget sama mereka bertiga Mudah-mudahan Leslar kembali rukun Leslar kembali bahagia dan semoga mereka juga dia ya, Selalu memberikan kejutan spesial Untuk kita semuanya Amin Dan selanjutnya kita lihat di postingan Bang Boril Dua jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan foto terbarunya Nih dia ya, Kira-kira berada di mana nih Posisinya Bang Boril Namun kita salfok dengan kalimat Caption yang dituliskan Bismillah Tiga aturan dalam hidup Jangan menjawab ketika kita marah Jangan membuat janji ketika kita sedang bahagia dan jangan membuat keputusan ketika kita sedang bersedih Hashtagnya hidup tetap berjalan Itu kalimat caption yang dituliskan di unggahan Bang Boril Persahabat ya Hingga komentar pun tentunya banyak diberikan di unggahan ini Kita lihat persahabat ya di sini ada sebuah kalimat komentar dari akun Muhammad Faris20129 mengatakan Bang Boril apakah masih bersama dengan dedek Lesti? Sedih rasanya kalau ditinggal dedek sama Bang Boril Itu kalimat komentar nih sahabat yang diberikan ya Kita hanya bisa mendoakan saja mudah-mudahan hubungan mereka baik-baik saja Mudah-mudahan ada kabar gembira yang kita dapatkan dari tim Lestari Entertainment Dan idola kesayangan kita Tak hanya Bang Goril saja yang mengunggah sebuah postingan, Mas Gong Li pun dia mengunggah sebuah postingan video satu jam yang lalu bersahabatnya. Kita lihat uh, kalimat caption yang dituliskan One Step Closer. Wow, apakah tentunya Mas Gong Li berpamitan ya dengan Leslar Entertainment? Kita simak juga di beberapa tangkapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Fatihnya Kejora. Kalau kata Bunda Lesti, selama tinggal itu sakit, selama tinggal itu air mata. Hingga ada jawaban dari Mama Eva 77. Jangan bikin nangis lagi aku, hidup tidak ada yang tahu ya, masih berharap ini mimpi. Tapi apalah daya ini nyata dan begitu menyakitkan? Ada juga tanggapan lain dari Nurul, si Dewi mengatakan maaf nggak ngerti ini maksudnya apa tuh ada sebuah pertanyaan ada jawaban dari Fitri Suryanto pamit mungkin katanya tuh ya ada juga tanggapan dari Serli Puspita 45 ini mau pamit kayaknya lagi bikin portofolio buat nyari kerja lagi itu persahabatnya ada yang bilang bahwa Mas Gongli berpamitan dengan Leslar Entertainment kita tentunya persahabat ya hanya bisa mendoakan yang bisa mensupport, mudah-mudahan mereka baik-baik saja, mudah-mudahan tim Lestat Entertainment kembali bangkit, amin. Selanjutnya, para kita lihat juga ada sebuah postingan dari Bang Yudi Revan yang mengunggah Rizky Billar dan Abang El. Lalu kita juga dibikin salvo kalimat yang diposting. Selalu ada pelajaran berharga di balik peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari hal baik, kita bersyukur Dalam hal buruk, kita belajar menjadi Pribadi yang lebih kuat Allah. Semoga dikuatkan selalu Untuk Leslar Semoga permasalahan Yang sudah tentunya Berlalu, itu menjadi pelajaran Yang sangat amat penting Kita sebagai fans, dukung penuh